datang ke jeruk ya eh, berarti so ambil jeruk sepuasnya gitu Yo, tapi naik bawa, bawa pulang lagi bayar itu biasa ya eh. uh, tanaman kembangnya cantik-cantik tau ya ini -eh. tuh mulai naik ya ada yang tahu ndak guys ini gimana guys iku kanjo ini eh ku wet duran yo naik. Oh gitu gimana nah, kok ini eh, mau aku ya, loh, buka. bahaya kok cukup lihat yang memang terlihat saya nggak ketok nggak usah inceng-inceng bahaya tuh jalannya curam tuh turun banyak pohon mawar ya sama pohon cengkeh aromanya wangi banget guys gigimu berapa gigimu berapa hahaha hahaha Aikuuu gigimu lost <laughs> enggak punya gigi ini sampai ngeden saking gede ini dia mat. harus fokus hmm, pohon cengkare banyak ya. saya nggak tuh gunung itu deknya naikah kita ya saya ketemu kan tuh lihat gunungnya i kembangnya wah oh, api ya uh cantik Woi. Oh, Hai, rawan longsor, hati-hati guys. hai, hai, hai, puncak ya, hai, hai, itu. hai, hai, cowok, cowok. hai, hai, udah sampai guys. Nah, udah nyampe. Alhamdulillah. Terus next. wow. Oh, wadem ya. Lebih dingin dari tadi ya. Ya Allah. Saumetan, Kas. Ci aduh ya naik lagi naik, naik, naik lagi naik, naik, naik, naik. Oh, lagi. sampai waduh meh. Ini Condro Gini ku, naik masuk ke kanan. Iku meng tiga kilometer Condro Gini ini sing sebelum iki mang sing kromo ya ya tinggi tinggi banget mobilé sampai nggubunguk lho ya. naik naik ya Allah nae, gua nae, gua nae. pengen foto naik <laughs> uh, uh, pengen teriak aku tinggi. Eh, tinggi tinggi sekali katanya eril Waduh ya Allah, nih, hewan, apa, hewan? hewan apa guys? Ada yang tahu nggak itu hewan apa? turun, ngasih umetan ini, umetan mana? <laughs> ah, Kamu gini. gigi satu ya. loh. Kan. Iku <laughs> ya, ya. gigi ya. Bayar parkir dulu, guys. Nah, sekarang kita udah ada di studio, guys. Ini lihat tuh. Tu Ariel, tuh lihat tuh naik tangga. Yang Sono juga ada tangga. Ini tangganya ada berapa undakan ya? Ada sekitar tiga atau berapa tadi ya? Tuh, lihat. Nah ini air terjunnya sekitar 30 puluh meter, kayaknya Iya 30 puluh atau delapan puluh ya? Tahu ah? Tuh, lihat dingin banget nah mitosnya hmm, mitosnya teman-teman katanya kalau kita mandi di air ini itu dia bisa mengangkat penyakit atau mengobati penyakit juga bisa awet muda nah ada mitos lain katanya ini sedudo dulu ada seorang duda dia itu uh, apa ya bertapa bertapa di sini entah apa aku lupa yaitu pelajaran waktu SD nanti coba kita lihat dulu lagi Eril tuh waduh ya ya ya gak pengen berenang ya ayo ayo berenang wis mama ayo, gak mau saling ayo ayo, ayo, ayo no, no. nanti cek gentenan ngambil ibu-ibu itu tuh lihat cantik guys ini setelah berbulan-bulan pengen kesini, akhirnya terwujud juga. Di sana ada yang jualan. Itu kolam yang kita lihat ya. Hari ya Allah dingin banget, adem banget, cantik banget banyak pohon pakis di sana, tuh, pakis ya, tuh, indah banget. Oh jeruudah? Bismillahirrahmanirrahim. Oi waduh, <laughs> sumpah ini mah aduh me. Celono mu sayang cincin mau dicek loh. Aduh, aduh, aduh, aduh, pak. Sampai kok nih. Banyu es sih ki. Ya, banyu es. Ya. Coba koyok di es batu. Cincing, cincing. renang biur gak nggo salen kok aku renang-renang manggone ngantang ngantang ana Ay, basis yo ayo bu ayo bu ngapain to ndek sini ayo, ayo, ayo. ha hmm. lenggah kene kan, eh? lenggah itu banyak yang foto-foto Tuh. pingin Uy. kita mau dek turun kan? Oke, dek putih-putih kita -putih itu ya. Loi kok nyemplung ngarek. Iko lo ngono kalau sempakan lo ngono kalau nyemplung ngarepopo. Dang, ah, ah, Koyok kain loh Makasih ya. Lo lah. Lo rata -rata. Iku nyemplung Kadumen dek. Kadumen. Kadumen. Sampai mengir sampai potongnya Tapi penasaran dia. Hahaha. Hahaha. Endi loh. Hahaha. mentas. mentas <walaît> kado in technology. taan gusti katanya dia berlugu guys, allah inginnya ayo ayo kita lebih hajumai wali kok seik, tak foto ya saya emang tangan enggak seik, seik sewudah so, teman arah se. ini dua woi Luwincin loh, kue saudara, so rana jeruk nih kok? E. Eh, hai, eh, hai, Bo. Ini apa -apa ini? Wes, nang munggah. Wes. Terus. Wes, nang munggah. Wes, kok Wes suaranya hewan itu loh oke, jadi kata mbak-mbaknya kemarin tuh hewan yang ngik-ngik ternyata itu namanya hewan nah kita tahu mbak kalau itu namanya hewan maksudku hewan apa gitu loh mbak aduh penasaran jadi Corona. Oh, pembangunan. Oh. oh maka maka bawa. Bawa. Yon, ya. Ya. Rada rene Kuma, tuh. Kera -kera. Tuh, tuh, Aku gak wudu aku. kekuasaannya Gusti Allah ini lo ya cerug. Hehehe. Re, kok <tuk> <tuk> Alan -alan timbang lah. <tuk> Asli bu, tanpa kulkas. <tuk> Waduh. dia masih penasaran pengen terjun apa pengen renang tapi berhubung enggak enggak bawa baju ganti jadi enggak bisa renang Oh langsung are cili nih kok Oh sana Hai, <laughs> oh, anjing dikecil. Oh iya, kok gak dijala? Hai, anakmu penasaran pengin renang ya? Banyak ah. ya. nah, e. e. loh, kaya-kaya e. banget. Hai, letak omong itu. Ariel, celananya lepasan becaketmu. Golo, hai, hai, hai, penghuni sini guys. Asli penghuni sininya Assalamualaikum ya. gondrong dia. cepat guys. Yo. Tapi soal aja. Yo. Wah, reket-reket. Kapan reket-reket? Kok rasane kok gringingan. Gringingan aku. Samongono bicek. Awas watu Ye. Kakiku di Sampai biru lah ini Weh selenggah Nggak mau tau bayi loh Bye. lan atok kok jagetan Ayo ibu ra nggo salin kok. Acungombe banyu ta nak. Wes kuline utane utane petah dem ngelangi. Lawang ngelangi kok koyo kodhok ngene iki Renang ki yo ngene kok tambah tangane nyonggo. Lah. kayak kodhok nek ngono ya? benawet monom, ben pinter, hilang nakale hilang penyakete, ketut kinterane bunyi cah nakaleril, wes gak pake nentase. Dora rasen ya? bawah, hmm. ambil wes saya mentas do masuk angin kok, enggak, wes aja, <San> ma, jeruhi Jurhenek, pelampung opo. Masamu opo, kolam renang, kok pelampung aneh. Wih, wih, wih, wih, wih. Kiloan wes, hey. butak wih, kelo. Wih, saya mentas. Loh, loh, loh. Lewat ndek, kono. Ndang kok engko nek sale nek nek wong izin lho kowe engko. Mumpung ge enek Iya toh. Eh liwat ndek karena ana lengku kono coba itu iki. Ya Udah. kita mau pulang capek ya kita mau pulang dulu guys hmm. Tuh. Hmm. Hmm. pulang pulang go home okay. jangan lupa like comment, subscribe dan share terima kasih, capek!